Setelah gua cek beberapa komentar di video Bang Ojan. Hmm. Bukan hanya beberapa komentar aja sih, Bun, tapi ratusan bahkan ribuan komen yang sudah Bang Ojan baca. Isinya adalah, "Bang, mode magic ini bentrok Bang, sama mode winch situ?" Kayaknya pertanyaan kayak gitu tuh udah benar-benar mendara daging banget, Bun. Jadi ya, harus Bang Ojan buatkan konten. Sebelum Bang Ojan lanjut videonya nih ya, sekarang absen dulu ya. Yang nggak hadir nanti malam disantet. Oke, okay, gas. Oke bun, balik lagi sama gua, Bang Ojan. Manusia yang selalu membuat tersah para shop cekernya. Jadi video sekarang, Bang Ojan bakalan share gimana caranya menghindari bentrok saat memasang mode Magis Entah itu mode Magis baterai atau mungkin mode Magis game. Mungkin kalian semua udah pada tahu ya, gimana rasanya kalau misalkan pakai mode magis yang bentrok. Pertama adalah Androidnya panas terus-menerus. Terus yang kedua adalah baterainya boros banget. Terus yang ketiganya malah tambah lag, bukannya tambah lancar. Terus yang keempatnya, RAM-nya itu boros banget, Bun. Dan yang terakhir, ini yang paling parah adalah, nggak, nggak, nggak terjadi apa-apa sih. So baru aja kemarin, Mbak Ojanstar tentang mode Magisk Gaming yang bernama VIP iPhone Pro Max, iya Bun, Pro Max. Apa ada yang mencoba? Silahkan kalian tulis hasilnya di kolom komentar, Bun. Membahas tentang mode Magisk, entah di media sosial, bahkan di mana-mana kita sering ngelihat mode Magisk. Mode Magisk yang sekarang ini beredar itu udah kayak bulu ketek, Bun. Banyak banget, bener benar banyak banget. Saking banyaknya sampai enggak terhitung jumlahnya. Karena banyak banget yang membuat Modu Magis, Bun. Entah karena ingin dikenal atau mungkin tujuan lain. Nah, Modu Magis itu rupa-rupa, Bun. Sudah kayak karedok. Ada Modu Magis yang satuan, ada Modu Magis yang all in one, terus ada Modu Magis yang plus aplikasi dan ada juga Modu Magis yang berjenisnya itu script Terkadang kita sebagai user yang masih pemula sering kebingungan, bun, memilih mode magis untuk bermain game. Mau pasang mode magis A itu takut bentrok, terus mau pasang mode magis B takut gelut juga. Akhirnya malah ketiduran, saking lama mikirnya, bun. Nah, bun, resiko bentrok di saat memasang mode magis itu karena kita memasang mode magis All in One. Soalnya, mode magis All in One itu adalah satu mode magis tapi fungsinya banyak, bun. Pokoknya banyak banget. Di sini Pak nggak akan share gimana caranya ngelihat mode magic yang bentrok atau enggak, tapi sesuai sama judul, gimana caranya menghindari bentrok di saat memasang mode magic. Caranya adalah menghindari mode magic all in one dan pasanglah mode magic satuan. Simpel kan? Jadi gini Bun, Pak lurusin ya. Kalau misalkan kita memasang mode magic all in one nih, maka kita nggak tahu kan trik apa aja yang ada di dalam mode magic tersebut. Jadi kita bakalan bingung mau pasang mode magic apa lagi. Sedangkan, kalau kita memasang mode Magisk satuan, kita tahu tuh modul apa aja yang sudah kita pasang. Akhirnya, kita bisa menentukan mode Magisk apa lagi yang bakalan kita pasang selanjutnya. Misalkan, kita memasang mode Magisk Memory KPI di dalam mode Magisk tersebut, itu sudah terpasang jetram, kan? Nah, kita nggak perlu memasang modul Magisk jetram lagi, soalnya di dalam mode Magisk Memory KPI itu udah ada jetram. Terus, contoh yang lainnya, kita memasang mode Magisk Internet. Maka kita nggak perlu memasang mode magisk internet yang lain. Gimana masuk akal, kan? Jadi di sini ada dua pilihan, Bun. Cara menghindari bentrok di saat memasang mode magisk. Nah, pilihan yang pertama adalah dengan memahami mode magisk all-in-one yang bakalan kita pasang. Terus, pilihan yang keduanya adalah dengan memasang mode magisk satuan, yang fungsinya itu cuma satu tujuan atau yang isinya itu cuma satu tweak aja. Nah, kalau misalkan dipikir fikir itu lebih mudah yang mana, Bun? Lebih mudah pilihan yang kedua, kan? Benar banget, soalnya Bang Ojan selalu menggunakan pilihan yang kedua. Jadi, biar Bang Ojan itu nggak salah memasang modul Oke, karena ini hanya tipnya simple aja dan benar-benar simple banget, dan nggak perlu penjelasan panjang lebar karena Bang Ojan kagak suka yang panjang-panjang. Soalnya masih normal. So, kalau misalkan kalian ada pertanyaan tambahan, silahkan kalian tulis aja di kolom komentar yang ada di bawah yang sudah Bang Ojan siapin. Bun, kalau misalkan ada pertanyaan yang penting atau misalkan urgent, urgent apa urgent ya? Eh, sama aja. Kalian kirim aja lewat Gmail, soalnya bawaan itu hampir sebulan kagak buka Instagram pun. Aduh, nih sedih banget. Oke, sepertinya bawaannya harus pamit, soalnya lagi banyak cucian. Sampai ketemu di video selanjutnya, Bun. Thank you.